serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, tanah dan terhangat hangat sebutan Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Kita lihat sahabatti ada sebuah kabar bahagia yang kita dapatkan, Alhamdulillah untuk lagu Lentera yang dinyanyikan oleh Bunda nih dan Rizky Bilar Ketika di acara Sofi Hari Belanja konsumen TV Show Ini sudah trending 6 loh, persahabat, masya Allah banget ya Kita bahagia dan bangga berkat dukungan yang sangat luar biasa Dari Leslar Lovers yang tetap kompak dan solid mendukung yang terbaik nih buat idola kita Yuk kita pucukin, mudah-mudahan bisa di. Trending satu, amin. Info ini kita dapatkan dari Leslar underscore C. Di sini ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan, "Hayu buru tancap gas 54321, pucuk pucuk pucuk, pucukin." Katanya tuh yuk, ah, semua dongki di YouTube. Tuh persahabat ya dikasih semangat buat mucukin lentera. Alhamdulillah persahabat ya, berkat luar biasa dukungan yang selalu kita berikan. Mudah-mudahan kita semua juga selalu sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan. Amin. Dan kita lihat juga para sahabat, di kolom komentar banyak sekali tanggapan yang diberikan oleh para sahabat Leslar. Salah satunya dari akun Instagram, Gigi Girls Unscore88 mengatakan di kolom komentar, Tahun lalu di tanggal 4 bulan 4, Sophie umumkan BA-nya Arya Manda. Apa jangan-jangan tahun ini BA-nya? Semoga ya Allah karena kalau dilihat konsep iklannya kayak Arya Mandat tahun lalu, Amin masalah banget ya kita doakan saja mudah-mudahan. Leslar ini menjadi brand Ambassadornya Shopee. kita doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat kita lihat juga. Aduh sebuah BTS persahabat ya Dari iklannya Sofi, Lesti, dan Rizky Bilar Ini selalu cute dan romantis Kita juga selalu dengan ekspresinya Papa Bilar ya Lucu banget tuh <laughs> Bangga bahagia Masya Allah banget ya Kita tentunya selalu bangga kepada Leslar Yang selalu memberikan Kejutan, vitamin, bahagia Untuk kita semua Wajib didukung, wajib disupport nih Ini saya kesayangan persahabat ya, apapun yang dilakukan oleh Lesti dan Bilar Selanjutnya persahabat kita lihat juga Jangan sampai lupa Ini info penting untuk keluarga Konoha Yuk langsung Tentunya kita cus Menyaksikan live instagramnya Bunda Lesti Kejora nih, Bersama kapanlagi.com Dan Indosiar ini sih luar biasa persabaya vitamin yang kita dapatkan. Yuk buruan kita mampir ke kapalagi.com dan Indosiar di akun Instagramnya. Merapat semuanya kita doakan persahabat mudah-mudahan lesti dan Raski Bilar ini selalu sehat bahagia dan selalu memberikan kejutan-kejutan bahagia untuk kita semua. Berikutnya juga persahabat ada info spesial persahabat yang kita rapatkan. Ini dari TOC Ocha persahabat ya. Dari Rasa official nih. Infonya, TOC masih punya konten bareng Lesti. Kira-kira mau di up kapan ya? Kata Teh Ocha itu persahabat. Aduh, kira-kira di up kapan ya? Semoga saja secepatnya. Tentunya kita... Pastinya selalu menunggu vitamin-vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilat. Kita masih menunggu kejutan lain persahabat di sore hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, menarik, dan terupdate berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar, Bang, menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.